Segera, semua murid yang masih mencari sosok Ye Chen di belakang gerbang dalam mendapatkan suara qi yang dan bergegas ke Tenggara. Di dalam gua, Ye Chen telah mengumpulkan api abadi dan menyeka keringat panas, lalu mengeluarkan jimatnya. Menurut pengenalan metode branding jimat, dia perlu mencap jimat di tubuh siksuan Segera, dia menaruh setetes darah segar di jimat itu, dan kemudian meneteskan darah segar kedua di perut bagian bawah Zixuan. Meleleh. Dengan tegurannya, juling Lingfu ditempelkan di perut bagian bawah siksuan olehnya. Pada saat itu, tubuh Fu dan Zixuan yang mengumpulkan roh semuanya diselimuti aura, dan Fu yang mengumpulkan roh perlahan menyatu ke perut bagian bawah siksuan Prosesnya sangat lambat dan membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikannya. Wah! Setelah menghirup udara keruh, Ye Chen melambai dan mengeluarkan Suan Lingfu. Sesuai dengan Suan Lingfu umum, dua tetes darah masing-masing diintegrasikan ke dalam Suan Lingfu dan Zixuan. Setelah ini, Ye Chen menempelkan Suan Lingfu pada Zixuan. Dengan Suan Lingfu, peningkatanmu benar-benar lengkap. Tarik napas dalam-dalam, Ye Chen menunjukkan senyum yang memuaskan, usaha yang begitu lama, harga yang begitu tinggi akan segera terbayar. Selama periode ini, Ye Chen mengamati tubuh Zixuan lebih dari satu kali. Memang, setelah memadukan bahan-bahan berharga, tubuh Zixuan menjadi cukup keras. Dengan bantuan Xian Huo, tubuhnya jauh lebih kuat daripada boneka Feng Setelah bergabung menjadi jimat, tubuh Siksuan tampaknya memiliki jejak vitalitas, dan ada kekuatan di tubuhnya. Kamu tidak bisa mengecewakanku dengan biaya seperti itu kan? Sambil tersenyum, Ye Chen terus memasukkan jimat misterius itu ke dalam tubuh Siksuan. Ye Chen, tiba-tiba, di luar gua, terdengar panggilan Xie Yun, nadanya juga sedikit mendesak. Tidak bagus, aku merasakan sedikit napas kuat ke sisi ini, dari segala arah. Apakah mereka menemukan kita, kata Siong Er ragu-ragu. 80 persen, wajah Horten jelek. Di dalam gua, alis Ye Chen juga berkerut. Tak perlu dikatakan, dia juga merasakan nafas muncul dari segala arah, dan kecepatannya sangat cepat. Jelas, dia datang ke arah mereka. Pencarian besar seperti itu, aksi terpadu seperti itu, pasti menemukan tempat persembunyian kita. Ye Chen mengatupkan giginya dan memarahinya. Boneka Zixuan ditingkatkan ke saat kritis, tetapi dia ditemukan saat ini. Berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Siong Er bertanya. Lima menit, itu batasnya. Ye Chen memberikan waktu minimum. Omong kosong, kita tidak tahan sebentar. Si Ye Yun memarahi. Dua murid sejati, dan lebih dari seratus murid dalam, satu set gerakan besar yang akan datang, dan kami pasti terbunuh. Sialan, jika kamu tidak tahan, kamu harus tetap melakukannya. Huo Teng marah dan mengeluarkan sepasang palu godam di tempat. Dia akan bermain dengan hidupnya. Bersenandung. Begitu kata-kata Huo Teng jatuh, sebuah tenda perak keluar. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah pagoda perak dari roh asli Kiang. Kecemerlangannya masih mempesona, dan ukurannya telah tumbuh lebih dari tiga sang. Itu mengjulang langit. Brengsek. Sia Yun diam-diam menegur, alat roh kehidupan ini datang seketika. Paun! Untuk pertama kalinya, pedang roh Sia Yun bertabrakan dengan pagoda dan terpental di tempat. Bahkan Sia Yun terkejut hingga muntah darah dan mundur. Saya tidak bisa melakukan lebih dari yang saya bisa. Ki yang adalah yang pertama tiba. Setelah dia, ada 70 puluh sampai delapan orang di segala arah, masing-masing kuat, tidak ada kekurangan yang sejati. Kong Chao dan Jiang Yang yang dikubur hidup-hidup oleh Ye Chen keluar dari kubur. Ayo maju satu-satu. Horton melangkah maju sambil mengaum. Kamu pantas mendapatkannya. Kong Chao mabuk berat, mengangkat kakinya dan menyerang. Dia dikubur hidup-hidup oleh Huo Teng sebelumnya. Dia sangat marah. Dia membuat langkah besar. Segel besar meraung dan memaksa Huo Teng bertahan. Huo Teng tidak takut mengayunkan palu godam. Dia dan Kong Chao adalah musuh. Kong Chao yang mengalahkannya dalam kontes besar. Sekarang dia bertemu lagi dengan Kong Chao. Darahnya mendidih dan terbakar. Ledakan. Ledakan. Keduanya bertarung bersama dalam sekejap. Huo Teng, yang belum menginjakan kaki di negara bagian yang yang sebenarnya, ditindas oleh Kong Chao. Xie Yun, aku akan bunuh kamu hari ini. Jiang Yang, yang juga merupakan musuh hidup mati, bergegas ke Xie Yun. So, aku akan melihat kemana kamu pergi hari ini. Yang Wei menyerang bersama dengan langkah beruangnya. Qi yang mengabaikan ketiga pertempuran itu. Matanya menatap langsung ke gua, seolah dia bisa melihat Ye Chen yang berkeringat di dalam gua melalui rerumputan. — Ye Chen, kapan kamu akan bersembunyi sampai semua saudara baikmu terbunuh? — Qi Yang berkata dengan senyum dingin, saya mengatakan bahwa jika kamu memprovokasi keluarga Qi, Anda akan mati dengan menyedihkan. — Berkata, Qi Yang menunjuk satu jari, menembak ke dalam gua. Melihat cahaya jari masuk, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan Tianque. kue Paun! Satu jari Qi yang sangat kuat, dan itu membuat percikan di langit gua yang berat. Ye Chen kaget hingga mendengkur dan mundur. Namun, saat dia mundur, ada boneka Zixuan, dan tangan lainnya masih menempel di Zixuan, karena Xuanlingfu belum sepenuhnya terintegrasi. Cepat, cepat, beri aku waktu lagi. Ye Chen mengertakkan gigi dan bersikeras bahwa jika dia melepaskannya saat ini, semua prestasi sebelumnya akan sia-sia. Ledakan. Ledakan. Di luar gua, raungan tak henti-hentinya, Ye Chen tidak perlu melihat bahwa Xie Yun dan yang lain sengsara. Tunggu, ini hampir sampai, ada darah di mata Ye Chen. Yang kurang adalah waktu. Bang. Bang. Bang. Ada tiga suara keras di luar. Xieyun, Huoteng dan Xiong Er semuanya dikalahkan. Tubuh mereka bertabrakan dengan dinding batu di belakang mereka dan tubuh mereka berdarah. Nak, kami melakukan yang terbaik. Tiga orang Xieyun batuk darah berturut-turut. Mereka sudah mencapai batas. Tutut. -tut. Melirik Xieyun yang berdarah di bawah wajah pelecehan Qi Yang, Ye Chen, kamu tahu, ini saudaramu yang baik. Ini adalah akhir darimu. Jangan terlalu sakit hati. Tapi tidak ada gema di dalam gua. Melihat ini, Mata ki yang menyala dingin, segera meraung, serang, hidup atau mati, siapapun yang menyalahi keluarga Xinjiang ki selataanku. Segera setelah ini dikatakan, lebih dari seratus orang pindah. Zhuo Qiuming adalah orang pertama yang memasuki gua. Bang! Segera, tepuk tangan meriah keluar dari gua, dan kemudian Zhuo Qiuming, yang baru saja masuk ke dalam gua, terbang mundur dan terbang sejauh tujuh atau delapan kaki sebelum membentur tanah dengan keras. Ya! Lihat Zhuo Qiuming baru saja terbungkam dengan cepat, sehingga seluruh penonton terdiam. Masih belum menyerah, Ki yang mendengus dingin, mengeluarkan pedang dan menyerang ke pintu masuk gua. Namun, saat dia hendak memasuki gua, dia merasakan bahaya. Dia hampir tidak bisa mendengar dentang pedang yang berasal dari gua. Sebelum dia memasuki gua, dia terpesona oleh pedang yang mengancam. Di antara kedipan listrik dan api, dia mundur cepat. Zeng! Tiba-tiba, pedang Ki yang ganas terbang keluar dari gua, diikuti yang kedua, yang ketiga. Dalam napas pendek, ada puluhan pedang Ki. Ki yang berubah warna, tubuhnya berputar, dan pedang roh di tangannya melambai dengan cepat membentuk perisai pelindung aura. Paun paun paun. Suara benturan logam terdengar dengan cepat. Pedang ki yang terbang keluar dari lubang mengenai tutup pelindung Kiang dalam urutan yang berbeda, yang membuat percikan terang dan bahkan merusak tutup pelindung Kiang Mustahil. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Apakah Ye Chen di dalam gua begitu kuat? Zuo Qiyuming, yang telah mengkultivasi dirinya sendiri di lingkungan Zen yang terkena tamparan. Bahkan susunan pedang pertahanan Kiang ke-8 dari murid Heng Yue Zhenzuan diserang dari depan. Semua orang mengira itu ada yang salah. Bukan Ye Chen. Qiang melihat dengan jelas bahwa bukan Ye Chen yang menghancurkan perisai pertahanannya, tetapi orang lain. Ada seorang pria bersembunyi di dalam gua. Yang Bin juga melihat petunjuknya, menatap ke gua, berpikir bahwa ada orang lain di dalam gua selain Ye Chen, dan pasti salah satu dari sembilan Zen Hengyue, dan peringkatnya pasti di atasnya dan Qiang. Mengejar kami sepanjang malam, lalu kami akan berganti. Saat semua orang mengerutkan kening, suara panjang keluar dari gua. Ye Chen keluar, dan ada seorang wanita cantik dengan penampilan unik. Wayang, saat melihat Zixuan, tidak hanya Kiang dan Yang Bin, tetapi juga banyak murid batin menyipitkan mata. Oke, sekarang mereka dapat mengetahui siapa yang menghancurkan perisai pertahanan Kiang. Bukan Ye Chen, tapi boneka cantik di samping Ye Chen. Lebih tepatnya, itu adalah boneka Suan yang cantik di samping Ye Chen. Bagaimana dia bisa memiliki boneka metafisik? Menyadari bahwa Zixuan adalah boneka tingkat prefektur, wajah Ki yang menjadi suram. Sebagai salah satu dari sembilan kisah nyata Heng Yuezong dan tuan muda keluarga Ki di Xinjiang Selatan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kengerian boneka tingkat Suan yang tubuhnya terlalu keras. Terlebih lagi, dia bisa menggunakan metode rahasia Suansu. Dia tidak berani menghadapi penyesalan yang berat ketika dia berada dalam kondisi yang yang sebenarnya. Cepat masuk! Di mulut gua, Ye Chen telah menarik Xie Yun dan mereka ke dalam gua, dan kemudian satu orang memasukkan pil Suan. Aku hampir mati! Si Yonger bersumpah. — Ini kejam. Kupikir itu hanya pelajaran. Kamu ingin membunuh kami. Si menatap Ki Yang dengan dingin. — Bu, di belakang panggung itu sulit. Begitu mudahkah kamu melanggar hukum? Suara Huoteng menjadi semakin dingin. Sebelumnya, dia benar-benar merasakan niat membunuh dari Ki Yang. Mereka berempat merampok banyak hal. Ki Yang benar-benar ingin membunuh orang. Pulihkan dengan cepat. Bonekaku baru saja ditingkatkan menjadi boneka level suan. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang kumiliki. Kuharap aku bisa memblokir Ki Yang dan Yang Bin. Ye Chen merenung. Dia berpikir untuk terbang keluar dari gunung belakang dengan bantuan awan api yang dipadatkan oleh api abadi, tetapi dia tahu bahwa awan api yang dipadatkan oleh api abadi hanya bisa membawanya satu orang. Selain itu, sebaliknya tidak hanya Kiang. Bahwa zhenyang juga bisa terbang di udara dengan bantuan senjata roh. Dia lebih rela bertarung di darat daripada bertarung di udara. Ye Chen menatap Zixuan, gerakan membaca jantung, mengeluarkan perintah serangan. Tiba-tiba, Zixuan yang tidak bergerak menyerang dengan deru seperti cahaya putih. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Ye Chen, sebagai master, matanya melotot. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada wayang angin. Melihat Zixuan menyerang, Yang adalah yang pertama bergerak. Dia menderita kekalahan di depan boneka, dan dianggap memalukan olehnya. Bersenandung. Segera, dia mengorbankan pagoda peraknya sendiri, mekar dengan kecemerlangan yang mempesona diikuti kilatan pedang menekan Zixuan. Zixuan tidak terkejut dengan menara perak. Dia mengabaikan penindasan senjata roh. Kali ini, tidak hanya Yang Bin dan mereka, tetapi Ye Chen dan Si Yun juga terkejut. Kemampuan Zixuan jelas melebihi ekspektasi mereka. Paun. Ketika semua orang terkejut, boneka Zixuan telah mengayunkan lengan gioknya dan menepuknya dengan kuat di pagoda perak. Bang Dang! Pagoda perak dipukul oleh Zixuan di tempat dan jatuh dari udara. Qi Yang, pemilik pagoda, juga digigit balik. Dia mengambil tiga langkah untuk menghentikan sosoknya. Ini, semua orang terkejut lagi. Tidak mungkin, Qi Yang meraung keras, tidak dapat menerima kenyataan ini. Boneka wanita ini sangat kuat. Wajah Yang Bin juga menjadi suram dan tidak pasti. Dia belum pernah melihat atau bertarung dengan boneka tingkat Zixuan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka tingkat Suan yang kuat seperti Zixuan. Ye Ye Chen, buatkan aku boneka seperti ini besok. Melihat keganasan Zixuan, si dan mata mereka dengan penuh semangat menatap Ye Chen. Itu, Ye Chen membuka mulutnya, hanya merasakan mulutnya kering. Lebih dari sekali, dia telah menebak tentang kekuatan boneka Zixuan setelah menjadi level Suan, tetapi dia terlalu meremehkan Zixuan. Dengan satu tangan, dia mengangkat senjata roh asli seorang murid Zenzuan, yang lagi-lagi di luar dugaannya. Terlihat dari serangan tadi bahwa boneka Sixuan jelas lebih baik daripada boneka tingkat Suan biasa, setidaknya jauh lebih baik daripada boneka bayangan angin. Bang! Bang! Saat orang-orang terkejut, Ki yang sudah bertarung dengan Sixuan, Namun, sebagai murid Zenzuan, dia dikalahkan di mana-mana dan tidak bisa mengangkat kepalanya saat dipukuli oleh boneka Sixuan. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi bersama, Ki yang meraung ke bawah. Murid batin itu menanggapi dan berlari dengan Ki dan kekuatan roh, alat roh, atau metode rahasia Su. Tanpa kecuali, mereka semua menyerang Siksuan. Mereka menyerang Siksuan dengan cara yang penuh warna, dan langsung menenggelamkan Siksuan. Pada saat ini, hati Ye Chen terangkat ke tenggorokannya, dan dia tidak yakin apakah Siksuan dapat menahan begitu banyak serangan. Jika dia dipukuli menjadi besi tua oleh gerakan yang luar biasa ini, kerugiannya tidak akan sesederhana puluhan ribu batu roh. Tapi segera, mata Ye Chen menatap ke sekeliling lagi. Siksuan, melayang di udara, dengan cepat mencubit sidik jari dengan tangannya, dan kemudian membentuk pusaran air besar dengan dia sebagai pusatnya. Serangan itu dihancurkan oleh pusaran air. Itu sulit. Melihat adegan ini, Siong Er berteriak kegirangan. Ye Chen, kamu harus membuat boneka seperti ini untukku. Xie Yun dan Huoteng memegang tangan Ye Chen dan bersemangat untuk melompat. Aku akan menghemat uang ketika aku kembali. Boneka ini sangat melanggar hukum. Apakah ini boneka metafisik? Di luar gua, suara keterkejutan terdengar satu demi satu, dan mata seseorang dipenuhi dengan kengerian. Pintu penutupnya terletak pada dua aura di tubuhnya. Tidak jauh dari sana, Yang Bin yang tidak ikut perang membuka mulutnya. Dia sepertinya sangat mengenal boneka level Suan, dan tahu di mana kelemahan boneka level Suan itu. Kakekmu, di pintu masuk gua, Ye Chen menatap Yang Bin. Dari saat Yang Bin muncul di sini, dia tahu bahwa Kiang dan tempat persembunyian mereka pasti berhubungan dengan Yang Bin jika mereka dapat menemukan tempat persembunyian mereka dengan sangat akurat. Ye Chen diam-diam mencatat kebencian itu. Jelas bahwa Kiang juga melihat kelemahan Sik suan. Setiap pedang roh berdentang dan ingin menghancurkan rune roh dalam boneka Sik Suan. Purple suan, perbesar langkahnya. Mata Ye Chen sedikit kencang, buru-buru memberi perintah seperti itu kepada Zixuan, jika tidak Qi Yang dan mereka menghancurkan dua inti aura di tubuhnya, itu adalah omong kosong yang paling menyakitkan. Benar saja, pada saat kata-kata Ye Chen jatuh, Zixuan, yang tergantung di udara, dengan cepat mencubit sidik jarinya. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, udara mengalir dengan cepat, diikuti oleh dentang pedang. Udara dengan cepat mengembun menjadi ki pedang yang indah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, yang masing-masing sangat ganas, dan sejumlah kulit kepala orang mati rasa. Rangkaian pedang bunga jatuh. Di tempat kejadian, lebih dari satu orang mengucapkan kata-kata seperti itu, seolah-olah mereka tahu seni rahasia apa yang digunakan Siksuan. Itu langkah besar untuk serangan kelompok. Seru Xie Yun bersemangat, seolah-olah dia tahu jenis seni rahasia apa yang digunakan Siksuan, dan juga tahu kengerian dari seni rahasia ini. Adapun Ye Chen, dia menatap ke langit. Siksuan mengambang di sana, pakaian putihnya berkibar dan dia bermandikan cahaya bulan. Tubuhnya penuh dengan roh pedang yang cantik. Di bawah perhatian publik, Zixuan mengangkat lengannya sedikit, lalu mengayunkannya dengan keras dan menunjuk ke bagian bawah. Zeng! Zeng! Tiba-tiba, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari udara. Menjauhlah, Ki yang meraung dengan keras, yang pertama mundur dengan cepat. Meskipun dia mundur dari Jianmen, dia masih diselimuti oleh murid lainnya. Melihat hujan pedang jatuh di seluruh langit, para murid batin tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka bertahan satu demi satu. Mereka melambaikan pedang roh atau memadatkan penutup pelindung, atau mereka akan tertusuk saringan oleh hujan pedang di saat berikutnya. PAUN PAUN PAUN Di luar gua, suara benturan logam segera terdengar. Roh pedang itu seperti hujan pedang di seluruh langit. Ini adalah langkah besar serangan kelompok. Murid-murid di bawah hancur berkeping-keping. Selain yang bin muncul di tempat kejadian, semua yang lain terkena. Puff! Puff! Puff! Ini adalah adegan besar. Pedang siksuan sangat ganas dan tak tertandingi. Banyak dari perisai muridnya telah rusak, meninggalkan jurang darah yang dalam pada mereka. Hanya Ki Yang dan Zuo Qiuming yang tidak terluka di sini. saja pedang langit terbang, Ki Yang memotong Ki Pedang terakhir, dan kemudian menjulurkan pedang ke langit. Pedang ini sangat kuat, dengan kekuatan menembus bebatuan. Zixuan terbang ke langit, dan Kiying terbang seperti cahaya putih. Dia lolos dari pedang Ki Yang yang terbang di langit. Kemudian cetakan telapak tangan ditembakkan di udara. Ki Yang terpaksa terbang di tempat. Bersama. Zuo Qiuming dan kelompoknya dari negara yang asli, dari segala penjuru membuat jalan besar untuk menjadi terkenal. Namun, Zixuan terlalu cepat tidak memberi mereka kesempatan. Dia menamparkan Zuo Qiuming untuk kedua kalinya. Dia membalikkan tangannya dan menusuk tubuh Kong Chao ke dalam lubang darah. Akhirnya, dia melemparkan tablet batu ke Jiang Yang. Pelanggaran hukum. Ini sangat melanggar hukum. Ye Chen dan wajah mereka menjadi sangat luar biasa. Boneka tingkat Xuan setara dengan kondisi yang sebenarnya dari seorang biksu. Namun, Zixuan, sendirian, mengalahkan Qi Yang. Alam Zenyang ini tidak dapat dipercaya. Situasi krisis kini telah menjadi drama yang luar biasa. Yang Bin, sampai kapan kamu ingin melihatnya? Tidak dapat melawan Siksuan, Ki yang meraung ke arah Yang Bin yang masih menyaksikan pertempuran itu. Bantu kamu, seratus ribu batu roh. Yang Bin memainkan senyum kejam. Dia benar-benar dapat memilih waktu yang tepat, menghususkan diri dalam kegiatan penjarahan, dan yang keluar dari mulutnya adalah batu roh seratus ribu membuat Ki yang hampir memuntahkan darah. Nyatanya, Ki yang benar-benar menyemburkan darah. Dia tidak hanya dipukuli oleh Zixuan, tetapi juga dipaksa oleh Yang Bin. Untuk perilaku Yang Bin hari ini, dia sangat membencinya, yang membuatnya menyesal meminta Yang Bin untuk datang membantu dalam perang. Dia tidak melakukan hal-hal praktis dan tidak mengatakan apa-apa. Kemampuannya merampok dengan memanfaatkan api dimainkan satu persatu. Namun, Ki yang tahu berapa biaya untuk memblokir Ye Chen di gunung belakang sekarang. Ye Chen memiliki boneka yang mengerikan di sekelilingnya. Jika dia kehilangan hari ini, tidak tahu itu akan sampai kapan lagi. Saya akan memberi Anda. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Yang Bin melambai dan mengumpulkan tas penyimpanan. Kemudian dia menginjak pedang terbang dan menyerang langit. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan jimat yang aneh. Begitu terbang ke langit, itu menjadi besar. Itu ditutupi dengan banyak Rune, dipenuhi dengan cahaya kemasan. Itu menutupi Zixuan, dan Rune jatuh bersama mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengikat orang. Tidak baik, mata Ye Chen menyipit di pintu masuk gua melihat keanehan jimat Yang Bin. Jika ini terus berlanjut, jimat di tubuh Zixuan akan hancur. Sionger, angin mengejar panah. Ye Chen mengulurkan tangannya. Xiong ergesit, putar tangannya untuk mengeluarkan panah dan busur pengejar angin dan diserahkan ke tangan Ye Chen. Dia mengambil busur pengejar angin, dan Ye Chen segera meletakkan panah pengejar angin pada tali panah, dan kemudian menanamkan ki sejatinya ke dalam panah pengejar angin. Membungkuk seperti bulan purnama, dia membidik Yang Bin di udara dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Zeng! Panah pengejar angin melesat dalam sekejap, ditutupi dengan cahaya, guntur dan kilat yang tersisa, dan memaksa Yang Bin untuk mengelak. Heh! Yang Bin mencibir! Ketika panah pengejar angin hendak ditembakkan, dia memutar tangannya dan memegangnya. Kemudian dia berguling dengan kekuatan sihirnya dan menghancurkannya. Jangan khawatir, masih ada lagi. Ye Chen berkata dengan dingin, Ki Sejati dan Hai diluncurkan, membungkus seperti bulan purnama, dan mengejar panah angin yang ditembakkan ke dalam kehampaan, tujuannya selalu Yang Bin. Dia dapat melihat bahwa meskipun Yang Bin berspesialisasi dalam penjarahan, dia memiliki kung fu asli dan benar-benar dapat mengancam siksuan. Tepat pada titik inilah Ye Chen menyerangnya dengan sepenuh tenaga. Dia tidak bermaksud untuk menyakiti Yang Bin dengan panah pengejar angin, tetapi ingin membuat masalah bagi Yang Bin dan berbagi tekanan dengan Zixuan dengan cara ini. Fakta membuktikan bahwa keputusannya masih sangat tepat, karena serangan Ye Chen, Yang Bin harus berkonsentrasi menangani Ye Chen di bawah, yang juga memberi kesempatan pada Zixuan untuk berbalik. sixuan pukul bocah ini untukku. Perintah Ye Chen lagi, biarkan serangan Zixuan menangani Yang Bin. Setelah menerima perintah, Zixuan mundur dari Qiang yang dengan satu tangan, lalu tiba-tiba berbalik. Yang Bin terguncang kembali oleh tablet besar. Sebelum dia menstabilkan sosoknya, Zixuan menyerang seperti cahaya putih. Bang! Tepuk tangan terdengar sangat keras. Zixuan menamparkan wajah Yang Bin. Mungkin kekuatannya begitu kuat sehingga seluruh wajahnya bengkok dan giginya rontok. Tidak tahu mengapa, melihat Yang Bin terluka, Ki yang memiliki jejak kebahagiaan. Anda memanfaatkan api, itu bayarannya. Ah! Yang Bin meraung, seluruh wajahnya panas. Murid ketujuh Zenzuan Heng Yue ditampar di depan umum oleh boneka. Dia tidak pernah menderita kerugian seperti itu. Segera, kekuatan spiritualnya melonjak seperti binatang buas ke Zixuan. Namun, menghadapinya, dia bertemu dengan keterampilan rahasia Zixuan, yaitu gelombang pasang dan menenggelamkannya di tempat. Lihat situasinya, Ye Chen melompat keluar dari gua, tangan besar melambai, pergi. Di belakang, Si Yun dan mereka buru-buru mengikuti. Ingin pergi, di belakangnya, Zhuo Qiuming adalah yang pertama mengejar. Tidak pernah terpikir, baru saja melangkah keluar dari dua langkah, Ye Chen tiba-tiba berbalik, rekor jalan naga liar meraung sepenuh hati. Ah! Zuo Qiuming jelas tidak berharap Ye Chen memberinya langkah seperti itu. Dia dipukul di tempat. Pikirannya berdengung dan terkejut. Jiwanya terluka. Rasa sakitnya tak tertandingi. Matanya hitam dan dia terhuyung ke belakang. Kami bilang pergi, kamu percaya. Apakah kamu memiliki otak babi? Ye Chen seperti seekor kera, melompat ke Zuo Qiuming, mengayunkan cambuk besi dan menutupi wajahnya dengan tiga cambukan. Ah! Zuo Qiuming menjerit lagi, tujuh lubangnya berdarah, otaknya berdengung dan bergetar, dan dia akan meledak. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, cambuk besi Ye Chen datang lagi, dan cambuk membutakannya. Ye Chen dengan cepat mengambil tas penyimpanan Qiuming, lalu langsung pergi ke murid lain di gerbang dalam. Xie Yun dan para pengikutnya memukuli seperti darah ayam satu persatu. Mereka benar-benar tidak ingin pergi, karena mereka tahu teror Zixuan, jadi mereka hanya ingin bermain. Keberanian siksuan jauh di luar dugaan mereka. Dia memiliki kekuatan untuk melawan Qi Yang dan Yang Bin sendirian. Tanpa yang dan Bin, dan mereka memiliki cambuk besi di tangan mereka, mereka dapat mengatasi tentara cacat yang tersisa. Ah! Ah! Ceritan itu tidak pernah berhenti. Ye Chen bergegas ke depan dengan cambuk besi yang khusus digunakan untuk memukul orang dan Yuan Shen. Murid batin yang berada di bawah kultivasi negara bagian Zen yang terluka sebelumnya dirobohkan oleh cambuk yang ganas. Ambil, mereka punya semuanya. Xie Yun dan Xiong Er mengikuti Ye Chen, berteriak tanpa henti. Di mana mereka lewat, tas penyimpanan para murid batin yang jatuh-jatuh ke tangan mereka. Ye Chen, Kong Chao dan Jiang Yang bergandengan tangan untuk menyerang Ye Chen, dan masing-masing menggunakan rohnya sendiri. Hentikan Kong Chao, Ye Chen berkata kepada Xie Yun dan Huo Teng, lalu langsung pergi ke Jiang Yang dengan cambuk besi. Oke! Okay. Xie Yun juga menawarkan senjata spiritual untuk melawan Kong Chao, dan Huo Teng membantunya. Di sisi lain, Ye Chen dan Jiang Yang sedang berperang. Menekan, Jiang Yang menggerakkan semangat hidupnya dan menekannya ke langit. Apakah kamu pikir kamu adalah Qi Yang? Ye Chen mencibir, mengacungkan cambuk besi yang kuat untuk menyerang di depan, simpul padat menghancurkan alat roh kehidupan. Ah, karena hubungan jiwa, Jiang yang terkejut dan jatuh ke vertigo. Aku tidak bisa mengalahkan Qi Yang, tapi aku bisa mengalahkanmu. Ye Chen sangat kuat, seekor harimau menerkam untuk menerjang di depan tubuh Jiang yang sambil mengacungkan cambuk besi dengan keras. Mati, di sisi miring, seorang pria bergegas keluar. Setelah melihat dengan hati-hati, itu yang Wei yang menikam kepala Ye Chen dengan pedang menembus pelangi. Pergi dari sini. Sionger tiba-tiba menerjang, Yang Wei diam-diam menyerang Ye Chen, dia diam-diam menyerang Yang Wei, tongkat bergigi serigala di tangannya menjadi lebih tebal dari pohon dalam sekejap, dan diayunkan dengan kuat ke Yang Wei. Yang Wei bergerak di tempat, papan yang dipegang itu benar-benar terlempar di dinding batu tidak jauh. Ah! Di sini, cambuk besi Ye Chen telah jatuh, dan itu menghancurkan kepala Jiang Yang. Di depannya, dia serba hitam dan terhuyung-huyung ke belakang. Ye Chen yang dikejar mematahkan kepalanya dan menutupi wajahnya dia menghancurkannya dengan berantakan dia tahu bahwa dia telah mengalahkan bocah beruang itu di masa lalu pada titik ini Jiang Yang telah dikacaukan oleh Ye Chen untuk ketiga kalinya setelah menyelesaikan masalah Jiang Yang Ye Chen berbalik dan membantu Xie Yun Huoteng pada Kong Chao tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia maju dengan cambuk diikuti dengan tinju gunung yang gemetar dan telapak tangan guntur dan akhirnya datanglah Kang yang mendominasi Kong Chao yang terkejut terbang di tempat Xie Yun cambuk besi aku pinjamkan untuk bermain Ye Chen melemparkan cambuk besi ke Xie Yun, lalu dia menyerang Kong Chao seperti angin kencang. Pada saat Kong Chao jatuh ke tanah, dia mencengkeram kaki Kong Chao. Biarkan kamu mengalahkan saudaraku. Ye Chen yang ganas mengayunkan Kong Chao ke atas dan jatuh ke tanah. Bang! Dengan raungan, bumi dibentuk oleh tubuh Kong Chao. Uff! Kong Chao meludahkan darah di tempat. Biarkan aku memberimu ini. Dengan suara dari delapan hewan daging, dia sekali lagi dilempar keluar dari lubang. Lanjutkan, Ye Chen tidak melempar Kong Chao lagi. Sebaliknya, dia meraih tubuh Kong Chao dan bergegas ke kerumunan. Dia menggunakan tubuh Kong Chao sebagai senjata. Namun, semua murid dalam yang bergegas mendekat diayunkan olehnya di tempat. Ayo pergi! Tidak jauh, si Yonger melihat Ye Chen yang begitu galak, mau tidak mau menarik sudut mulutnya. Ah! Ah! Di sisi lain, si Yun membawa cambuk besi untuk menunjukkan kekuatan sucinya. Selain itu, dia berada dalam kondisi yang yang sebenarnya. Namun, sejak Kong Chao Selain Qiang Dan yang bin yang berperang melawan Sixuan, murid batin lainnya pada dasarnya adalah Ren anjing. Dia menyapu dengan mudah sepanjang jalan. Adegan itu adalah gambaran yang berubah-ubah. Ye Chen, si E Yun, Huo Teng dan Xiong Er, keempat binatang itu sedang dalam tren menghancurkan. Tanahnya penuh dengan murid-murid dari gerbang dalam. Mereka tidak mati, tetapi mereka semua dipukul setengah mati. Segera, Ye Chen dan mereka menyelesaikan pertempuran terlebih dahulu. Ini namanya apa? Itu disebut kuat. Jika seorang pengkhianat tidak berhasil, dia dibunuh oleh banyak orang. Dia pikir dia akan memenangkan permainan, tetapi karena penampilan boneka, mereka berbaring satu demi satu. Mereka semua adalah orang asli yang dirampok dan dikubur hidup-hidup oleh Ye Chen di hutan tandus. Sekarang mereka ditanam di sini untuk kedua kalinya. Mereka melakukan kejahatan pada diri sendiri. Selesai. Xionger tidak terlihat wajah dan kulit saat memegang tumpukan tas penyimpanan, meskipun dia dipukuli sampai babak belur, tetapi juga tersenyum bahagia. Ini keuntungan besar. Di sisi lain, Xie si Yun juga datang dengan selusin tas penyimpanan. Pertarungan ini tidak sia-sia. Horton menyeringai dengan setumpuk tas penyimpanan. Ledakan! Ledakan! Hanya saja perang belum berakhir. Keempat orang itu bersama-sama, memandangi Zixuan dan Qi Yang, lingkaran pertempuran Yang Bin. Qi Yang dan Yang Bin berantakan, dan ada banyak noda darah di tubuh mereka. Meski Zixuan keras, tubuhnya masih bergelombang. Atau kamu mau merampok mereka juga, kata Ye Chen, juga menatap Xie si Yun di samping mereka. Kamu bisa memiliki ini, si menggosok tangannya. Merampok mereka, si Yong Er memandang Yang Bin dan Ki Yang dengan mata cerah, seperti menatap dua harta. Kedua barang ini sangat kaya. Horton juga ingin mencoba. Aku hanya tidak tahu apakah bonekaku bisa bertahan. Ye Chen menatap tidak jauh. Meskipun Zixuan lebih unggul, Ki Yang dan Yang Bin adalah peran yang kejam, dan sulit untuk berurusan dengan mereka untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Ki Yang dan Yang Bin bukanlah Jiang Yang dan Kong Chao. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan siksuan, mereka tidak dapat menghentikan siksuan jika mereka melarikan diri. Kita harus menemukan cara. Ye Chen menyentuh dagunya dan matanya berputar. Akhirnya, Ye Chen menatap si Ye Yun dan mereka, tidak ada mantra roh. Iya, ada, tapi mantra Tian Ling kami semuanya tingkat rendah, yang pada dasarnya tidak berguna untuk orang-orang dengan tingkat Qi Yang dan Yang Bin. Si Ye Yun merentangkan tangannya. Satu atau dua dari mereka secara alami tidak berfungsi, tetapi jika terlalu banyak, sulit untuk mengatakannya. Ye Chen mengedipkan mata pada tiga orang dan berkata, "Hal yang paling sulit adalah menyegel salah satu dari mereka." Mendengar pidato itu, tiga mata satu demi satu, masing-masing menyikat tas penyimpanan mereka sendiri. Xie Yun mengeluarkan tiga mantra Tianling, Huo Teng punya satu lagi, itu empat, tapi Xiong Er, pria kecil gemuk, tiba-tiba mengeluarkan delapan, itu di luar dari harapan Ye Chen. Ye Chen juga menepuk tas penyimpanan, mengeluarkan tiga Mantra Roh Surgawi, tambahkan tiga, delapan belas Mantra Roh Surgawi saya, dan segel salah satunya selama dua puluh detik tidak masalah. Segera, keempatnya berjongkok di tanah lagi, bergumam di atas kepala mereka. Akhirnya, keempat orang itu berdiri serempak, lalu melihat pertempuran tidak jauh dari sana. Akhirnya, mata mereka tertuju pada Yang Bin. Jelas bahwa mereka ingin menyegel Yang Bin dengan delapan belas Mantra Roh Surgawi. — Itu kamu, Ye Chen mencibir. Ledakan! Boom! Perang masih panas. Meskipun Zixuan adalah boneka, dia sudah menjadi boneka metafisik. Dia memiliki tubuh yang keras dan memiliki kemampuan untuk melakukan seni misterius. Dia sama sekali tidak peduli dengan konsumsi. Dia adalah pembangkit besar. Dibandingkan dengannya, Yang Bin dan Qi yang berada dalam banyak masalah. Meskipun mereka semua adalah sembilan murid sejati, mereka secara alami akan mengkonsumsinya setelah pertarungan yang panjang. Seiring berjalannya waktu, mereka dipaksa oleh Zixuan dan tidak dapat berbalik. Zixuan, beri aku Yang Bin. Ye Chen diam-diam membaca di dalam hatinya dan diam-diam memberi perintah kepada Siksuan. Siksuan diperintahkan, awalnya memukul Qi Yang, berbalik untuk memukul Yang Bin, Yang Bin lengah, pertahanan pasif, tetapi masih oleh Siksuan satu tangan diayunkan, dan berbalik arah seperti lalat terbalik. Ayo pergi! Xie Yun adalah orang pertama yang menyerang. Dia menggerakkan pedang rohnya sendiri dan memotong pelangi pedang. Kamu mencari mati, Yang Bin berbalik untuk menghentikan tubuhnya dan mengangkat pedang roh Xie Yun dengan satu tangan. Ah ah! Teriakan melolong terdengar dan Xiong er mengayunkan tongkatnya untuk menyerangnya. Paun. Yang Bin melambaikan tangannya dan menarik kembali pada Xiong Er. Dan saya. Huoteng juga tiba, sepasang palu godam telah diangkat di atas kepala, tetapi celah kekuatannya terlalu besar atau karena keterkejutan Yang Bin ia mundur. Mengaum. Raungan binatang itu berdering, Ye Chen, seperti seekor kera melompat untuk menyerang. Mencari kematian, Yang Bin mendengus dingin. Uf. Ye Chen tidak menghindarinya, dia ditusuk oleh Yang Bin dan tubuhnya ditusuk dengan lubang berdarah. Begitu dia mendarat di tanah, harimau lain menerkamnya, menipu dirinya sendiri kepada yang bin, dan kemudian kebrutalan yang ganas dari hati binatang itu bertempur di dekatnya. Mengaum! Mengaum! Dia seperti binatang buas yang menuruni gunung, dan taktiknya bahkan lebih aneh. Kadang dia seperti harimau, kadang seperti kera yang ganas, kadang seperti singa, kadang seperti serigala. Dia meraih, menepuk, dan menangis, dan menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahunya secara bersamaan. Setiap sendi tubuhnya telah menjadi senjata yang ganas. Meskipun kekuatan penindasan absolut pada Ye Chen, Ye Chen tetap melakukan pertempuran jarak dekat yang aneh membiarkan Yang Bin sedikit kebingungan. Keluar dari sini. Dengan keras memikul Ye Chen dengan telapak tangan. Sekelompok semut, menjungkir Ye Chen, wajah Yang Bin suram dan ganas, dan segera datang hendak menyerang dengan pedang. Namun, dia baru saja melangkah keluar dari dua langkah, wajahnya tiba-tiba berubah, karena kekuatan spiritual yang meluap di tubuhnya diblokir satu demi satu. Ini, bagaimana mungkin, Yang Bin memandangi tubuhnya dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Dia bahkan memiliki delapan belas mantra roh surgawi di tubuhnya. Dia bahkan tidak tahu kapan mereka ditempelkan padanya. Meskipun ini adalah mantra roh tingkat rendah, terkadang kuantitasnya akan menyebabkan perubahan kualitatif. Delapan belas mantra roh tingkat rendah dapat memblokir kekuatan rohnya selama dua puluh detik. Untuk sesaat, Yang Bin tampak bingung, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami tidak memiliki dendam di masa lalu dan tidak ada permusuhan dalam beberapa hari terakhir. Anda yang memintanya. Ye Chen sudah bangun, membawa cambuk besi langsung ke arahnya untuk menyerang.